Memperingati hari pangan sedunia, pelajar di Gresik, Jawa Timur membagikan ratusan sayur hidroponik. Seikat sawi pokcai diberikan siswa kepada warga dan pengendara. Upaya ini juga sebagai mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan stunting. Hari pangan sedunia diperingati oleh sebuah sekolah di Gresik dengan mensosialisasikan cuci tangan dan memakan makanan higienis. Tak hanya itu, para siswa dan guru juga memanen ratusan hasil budidaya sayur sawi pokcai yang ditanam dengan sistem hidroponik di sekolah. Hasil panen itu dibagikan kepada pengguna jalan serta warga di lingkungan sekolah tadi kok tiba -tiba, tiba -tiba. Loh, kok dapet, apa tanaman segar seger kayak gini, sawi, pokcai. Terima kasih semua. Ini dalam, dalam hari, hari apa ini, ini dalam hari pangan sendiri ya Bener, ya. Benar ya? Oh iya. Senang, ya, senang sekali, senang sekali. Semoga sehat sekali ini. Terima kasih. kegiatan panen ini kita lakukan uh, sebagai wujud ikwam juga mensupport sekolah untuk ikut berperan serta dalam Hari Pangan ini dengan membagikan hidroponi kepada masyarakat sekitar. Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia, pihak sekolah mengajak siswa untuk makan makanan bergizi serta bersama-sama mengkampanyekan makanan sehat dengan cara membagi-bagikan sayur mayur pada masyarakat di lingkungan sekolah. Ini adalah program sekolah yang kita gagas. Untuk terkait dengan sekolah sehat, jadi hari ini kita memperingati hari pangan sedunia sehingga makanan ini sangat berguna untuk anak-anak supaya tetap sehat, kemudian berprestasi, dan kita menyusahkan program pemerintah untuk mengurangi stunting atau kekerdilan. Kegiatan ini juga dalam rangkaian program besar sosialisasi sekolah bersama UNICEF terkait pangan higienis. Pihak sekolah juga mengadakan kegiatan bazar produk makanan sehat.